USD Tsui Frank bullish, waspadai ada potensi koreksi. Bias harian pergerakan USD Tsui Frank terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di sekitar area resistan.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 sebaliknya waspadai jika harga USD Swift terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.93694 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.93240 sekian analisa forex untuk tanggal 18 April tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212